Kami segenap tukang parkir senior mengucapkan selamat harlah yang kelima puluh tahun Pondok Pesantren Bapu Salam Setengah abad, berkhidmat, dan untuk